Beri, dan jimu dan jimu dan jimu masuk ke dalam bersama umpan dini hati mati roh kapula badan diom pandingi pandingi lah pah janji mu ti pia la diu timbu mu ta kapu banu bawa tu sangkan padu ha ampuh Sumpah janjimu Uhi da u hum da u thi fasant Kulang-kulang Lompat di hati Kumpah dan jimu Ku biarlah Kedung Ku timpun gunung Diatah Ku banding tu Awad ku santa Maju Masa Kedung Dan Mohjanji Mu. Terima kasih saudara pan, sudah kita berbincang barang-barang benda kita semua boleh khususnya buat pengpuhar. beserta isteri. Ya te vi. Jauh ya, oh, kondu sa kenapa bitung ajian de for pahala jauh kondu sa singgi Ulan dan Mak pasti tinggi, waspada. Kejaka diikuti, Di, di, di, di, di dan Mak pasti. Awas muda, sinat dijaga, buat kon iman lapang kon daga. Awas muda, sinat dijaga, buat kon iman lapang พะดา jauh Asalah pula waspada, gejaga diri di pergaulan dan emak pasti diri. waspada, gejaga diri. baik satu teman sudah saya irukan mudah-mudahan khususnya buat sepuluh bed yang diubah.